Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalam. Wa salam. Ala rasulillahi amma ba'du. Bagaimana kabarnya, pemirsa setia Ahlan TV? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan memberikan kepada kita semua taufiknya. Amin, amin, normal alamin. Fenomena yang sedang viral saat ini dan ramai dibincangkan adalah fenomena spiridol yang dipercayai dapat mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan bagi yang memilikinya. Spirit doll dalam arti adalah boneka arwah. Insya Allah kita akan membahasnya dengan ustad kita salah satu ustad pesantren Islam Alisha yaitu ustad kita ustad Arif Ar Ar Ardiansyah, wabillahul alaikum. Assalamualaikum ustad. Waalaikumsalamualaikum. Berharus ustad. Alhamdulillah. Ustad uh, sekarang sedang ramai Ustaz, namanya spirit doll. Terutama di kalangan artis Ustaz, Yang kemungkinan merambah ke masyarakat. Tentunya ini sangat bahaya, Ustaz Iya, betul sekali. Uh, apa hukumnya Ustaz, Jika kita memiliki boneka spirit and ini, Ustadz, dalam pandangan hukum Islam, baik. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum, ala Rasulullah, amma ba'in. Eh, uh, yang kita tahu ya. Memang lagi rame sekarang ya, spirit doll tadi ya Dollnya itu nggak usah harus di dot yeah. ya <laughs> Spirit doll gitu yeah. ya kan yeah. uh, Yaitu boneka arwah yang katanya bonekanya diisi jin yeah. ya. Katanya bonekanya diisi jin Kemudian mampu mendatangkan apa tadi Mendatangkan keberuntungan, keberkahan, keberkahan dan lain sebagainya Ini keyakinan yang tidak mendasar hmm. Apalagi terhadap boneka Maka Islam tidak Mengajarkan yang demikian, oleh karena itu hukum memilikinya adalah Berarti seperti memiliki Apa hal yang Tidak ada atau yang tidak diajarkan oleh Islam Ya, atau nanti kita sebut, bisa sebutkan seperti jimat lah gitu kan Memiliki jimat, ya tidak boleh oh, gitu. Sama oh. seperti ini Itu kita anggap, ya memiliki jimat Karena orang, ya artis ya tadi nah. Artis mengatakan Dia memiliki Ini jadi apa jadi berkah okay. atau jadi tenang hat-hawanya dan lain sebagainya ini menyandarkan ketenangan yang tidak didasarkan oleh syariat maka hmm. hukumnya jelas tidak boleh tidak boleh yes. nah. Nah, kalau kita mempercayai saat bahwasanya hanya mempercayai boneka spiritol mendatangkan keberkahan ini ya itu nah. nah ini juga ya artinya kalau kita dudukan permasalahannya ya boneka ini ya coba kita lihat dari sisi Islam Orang mempercaya ini berarti seakan-akan yang pertama ini seperti jimat, hmm. padahal Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Ya, ini dalam hadis riwayat Ahmad dan disahwikan oleh Sya'ad al rahimahullah mengatakan, man kota mi'matan siapa yang memakai jimat berarti dia telah ber berbuat kesyirikan. Jadi menaruh ini di rumah, atau kita menganggap ini ini berarti menganggap jimat ada. Ya, yang kemudian apa? Uh, tadi dikatakan bahwasanya spiritual itu diisi jin gitu. Ada ada arwah di dalamnya. Itu berarti kita seakan-akan meminta pertolongan sama jin padahal ya meminta perlindungan terhadap jin adalah hal yang diharamkan dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya udhu minal jinni fazaduhum ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin maka yang terjadi apa wazirum jin rohakoh jin-jin ini menjadikan mereka melakukan dosa dan disalahkan nah, berarti tidak boleh ya kita meminta bantuan perlindungan terhadap jin karena tadi diisi oleh jin kemudian juga menyandarkan sesuatu Menganggap sesuatu itu memberi manfaat atau madorot selain Allah ini adalah sebuah kesyirikan. Ya Allah mengatakan Allah berfirman Wa huwa. ya di dalam surat al-an'am ayat 17 Ya ketika engkau tertimpa madorot tertimpa sebuah madorot, ya tidak ada yang bisa mengangkat madorot tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita meyakini ini adalah bentuk kesyirikan. ya jadi tadi pertama nggak boleh kita memilikinya gak meyakini boleh. saja gimana? ya enggak iya, boleh juga gitu. nah seperti itu so, yeah. untuk ini bagaimana Kamu yang sudah memiliki ya, kan? yang sudah terlanjur sudah ada misalnya uh, mungkin ada orang-orang yang percaya ini kan Uh, ap, gimana kita Islam, kan? uh, apanya nih untuk, untuk memusnahkannya merusnahkannya gitu, kan? atau kalau sudah punya tuh gimana ya hmm. maka uh, kita jawab adalah kalau kita memiliki itu hmm. ya satu yang pertama keyakinan ini harus dibuang dulu bahwasanya keyakinan itu. boneka ini bisa memberi manfaat atau motorot harus kita hilang harus dihilangkan Hilangan dulu keyakinan itu kalau masih ada dalam hati keyakinan itu ini keyakinan syirik yang tidak oh, ada syurik. dalam Islam ya Kemudian yang kedua boneka ini harus dimusnahkan harus harus harus harus dimusnahkan seperti kita memiliki jimat wajah ya harus dimusnahkan ya harus dimusnahkan dan dihinakan itu yang namanya seperti itulah bagaimana musnahannya tentunya kita musnahkan dengan ya kalau enggak dibuang atau kita kubur atau kita bakal tapi pada saat kita membuang itu tentunya kita memohon perlindungan pada Allah kita ucapkan tahu tahu kemudian juga ketika mau membuang itu kita baca Al Ikhlas Al Falaq Anas, Al tentunya itu yang kita lakukan ketika memiliki boneka itu. Jadi intinya ketika kita memiliki yes, ada orang misalnya belum tahu mak makanya ini sebagai bentuk pembelajaran semoga eh, yang menjadi eh, apa pembelajaran buat semuanya bahwasanya ini tidak boleh. Besok kalau udah punya gimana? Kalau udah punya maka yang pertama keyakinan tentang boneka ini memiliki kemampuan memiliki apa bisa memberi manfaat dan mudarat hilangkan dulu. Yang kedua itu juga dimustahkan dengan cara bisa dibakar, bisa dikubur, ya jangan dibuang sembarangan ya. takutnya di dimanfaatkan ya. yang ya. lain gitu. Jadi kita berusaha menghina, menghinakan ya. itu dengan kita mungkin menggakarnya atau menguburnya, tapi jangan lupa kita memohon perlindungan kepada hmm. Allah. Aaurobbilalaminashaitanilrojiim. Kemudian tadi almuawida, alikhlas, al alnas. Al Demikianlah. Hmm. Syukur saya jasa pelayanan ya Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama Yusuf uh, memiliki spiritual tidak boleh nih, ya, nah, tidak boleh. Nah, yang kedua, mempercayai spiritual membawa, kerba, membawa keberkahan, kebahagiaan dan kemuliaan sama, ya, sama juga, itu eh, juga tidak masalah. boleh. Oh, tidak ya, boleh, itu, itu, itu. tidak boleh. Termasuk hukum syirik ya, ya itu termasuk syirik syirikan nah, Yang nah. ketiga adalah bagaimana memusnahkan. Oh bagaimana memusnahkan saat ya? ya. dengan dibakar atau dihinakan, itu, dengan di, ya. dihilangkan nah. dengan membaca taawud dan al-mawiyat Nah, Pemirsa Setia Ahlan TV sudah tahu kan Bagaimana hukum memiliki spirit Dan mempercayai bahwa spirit Membawa keberuntungan dan keberkahan Segala sesuatu Mintalah kepada Allah SWT Karena Allah SWT yang menciptakan Alam semesta dan kita semua Jazakumullah khairan katiro. Mari kita tutup dengan doa kafaratul tunggul bihamdika. Asyhadu ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa <tik>